Reuni Purbalingga, Purbalingga bertemu, bertemu teman, teman alumni, SMA. alumni SMA. Sangat mengesankan di lubuk dalam hati. Berangkat ke Purbalingga dari Jombang Kota Santri. Bersama dari berbagai dengan status para alumni. SMA Ahwahid Hashim Tebuireng yang sangat kita cintai. Sungguh amat sangat senang sedikit bisa mengobati. Rindu para sahabat 40 tahun baru 6 kali ini. Bisa bertemu dengan penuh riang di hati. Meski sudah 40 tahun berpisah, namun tetap saja kenangan tidak bisa lupa. Masih ingat siapa-siapa dulu yang sudah pernah bergaul dan bercandaria bahkan bercinta. Meski sekarang sudah pada tua tidak lagi muda, namun rasa kuat bersaudara tetap menghujam di dada. Dulu yang pernah nyantri sambil bersekolah. Tidak mudah begitu saja dihapus dengan waktu lama. Namun kali sekarang ini lebih dari semua yang terjadi. Para alumni SMA Akwahid Hashim Tebuireng, 82 lagi. Kuatkan persaudaraan bangun bangsa di NKRI. Dengan banyak beri kontribusi sebagai santri. Dengan reuni kita saling ingatkan tugas untuk religi. Seperti pesan Kiai Hashim Ari yang kita hormati. Apalagi di masa perubahan yang sangat banyak ciri. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Kita ke Purbalingga demi share kuatkan ajaran agama. Jangan lupa, visi dan misi alumni tetap kita jaga. Jombang, 5 Agustus 2022